Terus <laughs> sesakit yang dibayangkan kok. Gak mau paling besar juga jangan dulu olahraga yang pakai otot perut dia ya jangan terus kan kalau bagian puser kita kan pasti mandi mandi kan pasti kena sabun nih ya? tapi bagian yang ada tindik itu jangan dikenai sabun secara langsung jadi kalau dia memang kena busa secara sengaja langsung dibersih bersih aja kalau misalnya kerja pakai jongkok gitu nah itu jadi kita kalau misalnya tindik Puser itu dia posisi duduk harus diperhatiin dia nggak boleh katakan karena aku pribadi pengalaman uh, sengaja nih ya misalnya kan dia anggap tiga hari udah nggak kerasa nggak sakit ya terus duduk jadi seenaknya karena itu kerasa di situ sakit dia tapi nggak bukan berarti sakit tapi dia jadinya memar sekitar situ terus kalau Bella itu yang penting kalau udah mandi kalau udah bersih harus wajib dibersih eh dikerjain jadi oh -oh. bersihin dulu ya terus nanti kamu saya penyembuhan jangan lupa ke cara itu sih Oke, boleh dibuka dulu Sip oh, boleh berdiri aja bersihin Terus sudah boleh dulu berenang ke pantai, itu nggak boleh Berendem, seperti yang ber berhubungan sama air umum juga, nggak boleh dulu ya Takutnya dia malah infeksikan kotor dulu. Ini. Hmm. Ya. Bentar mana nih? Kayaknya kurang geser dikit deh. Belah mana? Lebih supaya. Coba lihat. Kayak kurang ke sini dikit ya. Coba sih Belah mana? Boleh tubuh. Coba, coba lihat. Ini. Ini kayak mana sih pusar aku? Enggak sih memang ini. Bagian pusarnya itu memang si ujung ininya memang miring kalau kakak itu dia enggak di ini. Tapi ini udah aku ambil tangannya. Nih, untuk pelatan tangannya itu di sini. Oh iya Ya, pas tuh. Sip. Mau tuh orang lagi. masih steril ya ya. Untuk SPRD-nya 2025 bulan 10 banget Tapi pingin nggak akan langsung mulai kok. Aku kalau mulai pasti kasih aba-aba biar nggak kaget. eh ditarik aja sakit. Iya. Ibi. <laughs> Depet aja sakit Apalagi ditusuk Aku pasin dulu ya Kenapa? <tik> Gue <tik> <tik> <tik> <tik> apa, relax aja Bentar kok water sop Relax ya Soalnya oh, ya kalo ga ditung takutnya banyak kaget Gerak-gerak nanti tingi, terlalu sama tindikannya aku mulai ya satu, dua. gak terlalu sakit kan? enggak, tidak ya, ya, sakit yang dibayangkan kok. Engga, enggak enggak <mintil?'> masih yang teriak. panas keren pingsan. enggak terlalu putih. udah kok. nih aku beriin ya. pembersihannya satu hari cukup dua kali aja ya. pagi sama malam. nah yang ini suka ada darah sama nana kering. ini harus dibersihin. Nih sela-sela ininya harus bersih. soalnya darah sama nana kering itu bikin gatal. Yeah. Oke, okay, takutnya kalau nggak dibersih-bersihin terus juga malah jadi infeksi Tidak atau iritasi. Ya. Iya, pasti ada sedikit tuh, sedikit banget. Kalau dibersihin jangan lupa di keringin. Bersihinnya bisa pakai air hangat, tapi aku saranin pakai bersih solution. Oke, okay, karena itu lebih efektif aja, biar Nah, bersihin ada gini. Nah, bagian bawah ini emang agak susah bersihinnya kalau sendiri. Dia nggak kelihatan kan? Mungkin harus butuh feeling, Tapi kalau memang susah, aku saranin minta tolong aja, ya tadi dimasukin nggak ya, kayak nggak tahu ataupun nggak ada rasanya <laughs> kalau aku waktu dibeli teriak sih belum <laughs> baru mau itu mau siap-siap teriak teriak aku benar-benar nah nanti jadi biasa tunggu enam bulan ya